Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pemirsa Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, terupdate dan terpercaya untuk Anda tentunya di MTSAN 7HS News Madrasah sanaunya Negeri 7 Lusungai Selatan menerima bantuan uang tunai dari penyelenggara zakat Wakaf Infak dan Sadakak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lusungai Selatan Bagaimana yang liputannya? Kita ikuti info soncardnya. Madrasah Negeri 7 Losung Selatan menerima bantuan uang tunai dari penyelenggara zakat, wakaf, infak dan sedekah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Losung Selatan Kamis, 2 Maret 2023 sore. Bantuan diserahkan langsung penyelenggara zakat, wakaf, infak dan sedekah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Losung Selatan. Istiqomah di ruang kerjanya kepada teman Mas M T Selatan, Sumselatan, Dicerawat SPD sebesar 3 juta rupiah untuk perbaikan akses jalan yang rusak di antasanunya S.S. Kepala Madrasah T S S.S. Dan Jures, agen PDI mengatakan, pihak madrasah sangat berterima kasih kepada penyelenggara zakat Wakaf Infak dan Kantor Kamar Agama Kabupaten Hulu Selatan. Istiqamah SHI yang sudah memberikan atau menyalurkan bantuan uang tunai tersebut karena dengan adanya bantuan ini sangat membantu dan memperwajar perbaikan di jalan di Saya mewakili segenap Sipitas Akademika mtsn 7 Hulu Sungai Selatan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan uang tunai dari penyelenggara Zakat, Impak dan Sadakah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentunya dengan adanya bantuan yang diberikan ini sangat membantu dan memperlancar perbaikan jalan yang rusak di Madrasah Sarawak Negeri 70 Sungai Selatan. Sementara penyelenggara zakat, Infak Of Infak, Ducatatakan Kemenang Kabupaten Ulus Sungai Selatan, Istiqam SRI saat diminta keterangan di ruang kerjanya mengatakan, Bantuan yang diberikan tersebut merupakan dana yang terhimpun dari infak aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami di sini menyalurkan sebagian infak yang telah dikumpulkan dari pegawai atau PNS lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada orang yang memohon bantuan apa saja seperti musala, sekolah, lingkup dari kementerian ini lebih lanjut ia menambahkan tentang prosedur penyaluran atau pemberian bantuan dari penyelenggara zakat wakaf infak dan sedangkah kandang Kabupaten Kabupaten Sungai Selatan yaitu berupa pengajuan proposal bantuan yang ditunjukkan kepada kandangan agama Kabupaten Sungai Selatan dengan cara langsung datang ke kandang kami dan melalui proposal dulu lalu proposal itu dimasukkan ke PTSP, lalu PTSP memasukkan ke, ke ruang Bapak Kepala, langsung didispose, langsung diserahkan kepada kami, maka kami yang memberikan di sini. Nah pemirsa, sekian informasi dari saya dan nantikan saya di informasi berikutnya. Saya Raisa Humaira beserta tim kerja humas yang bertugas mengucapkan terima kasih. MTSM 7HS, hebat, bermartabat, madrasah yang mandiri dan berprestasi,